need for speed GPS mati paling tembus ke bantimang ya paling paling tembus ke padang panjang Assalamualaikum my warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bagja Diraga Channel, guys. Hari ini kita mau goes seperti biasa nih, guys. Jadi hari ini kita mau goes yang goes-goes jauh lah. Arahnya hari ini ke barat. Ke lintas barat ya. Kalau kemarin kita arah ke lintas timur, hari ini kita ke lintas barat. Seperti apa rute dan keseruan kami hari ini? Ikutin terus. No shame, baby, can't get a play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Kita udah dilintas barat via Garuda Sakti nih guys Ini jalan menuju Kabupaten Rohul Habis diajar tanjakan barusan nih Good, Oke okay guys, kita udah nyampe di Simpang Kagaruyung di Jalan Gerga Sakti nih guys. Bentar lagi kita pilih ke kiri jalan nanti tuh untuk mencoba rute yang belum pernah kita coba. Ini ori nih. Hmm? mungkin juga. Oke okay guys, udah jalan kembali. Kita lagi di Desa Bencak Lubi nama ini guys, kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Desat, om GPS mati om mati aja om mati Kalaupun aja kesek, om ini mati aja ibu ya, ini paling, paling tembus ke bangkinang ya kan paling paling tembus ke padang panjang Jalan sana guys, jembatan tol Kanbaru Bangkinang. Kita ngelewatin dari atas. ya di depan kita tuh tol pekanbarang Kinang nih guys, proyeknya nih. Ini yang katanya jalan tol tuh? Iya. Ini ya? Katanya saya nggak tahu juga. Katanya? Jalan tol ya? Tol. Apa kepanjangan tol? oke okay guys kita break ngopi nih sekalian nanti kita review perjalanan ruti kita hari ini tapi kita mau ngopi dulu nih ya guys panas guys, luar biasa hari ini panasnya Oke okay guys, jadi rute kita hari ini Mana? E, jalan lintas Barat ya? Pagaruyong. Pagaruyong. Pagaruyong. Pagaruyong. Pagaruyong Pagaruyong Jadi memang lumayan lah rutenya Kalau nyampe di spot ini ada di 60 ya? 60. 62. 62 62 Berarti nanti sisanya sekitar 20an lagi nih nyampe rumah nih guys Jadi seru lah jalannya jalan kampung juga jadi kita ada turun naiknya juga bolehlah kapan-kapan kalau mau nyoba nyobain kalian ke rute yang tadi ya inilah dia kopi mandailing cara Bika nih guys as Sumatera oke okay deh sampai jumpa di trip-trip berikutnya oke okay guys kita lagi ini aja nampak pulang empat sembilan 50, puluh Emang luar biasa. 49 udah. 49 udah. Apa yang 49? 49 kilo. Oh, kirain berat badan jadi 49. Ya. Panas, guys.